jik jik balik lagi bersama untuk spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya slot kita akan mencoba memantai Olympus dengan modal 120.000 saja biasa kita main di bet 2400 ya namanya 2400 enaknya ya, double jeng aktif dulu nggak apa-apa. kita coba puter putar dulu di turbo dulu aja ya kita coba hmm, turbo 10 kali dulu aja lah ya yang bertanya kita main di mana kita main di rtp 8000 bosku situs slot gacor tersolid Solid sandja ke dunia Arab di sini beda berapapun pasti di ber Mas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTW gratis ri 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan game gamenya itu sendiri bosku cuma di sini bosku RTP gamenya tempelan kayak situs-situs lain bosku yuk langsung gaskan saja contoh-contoh manja di RTP 8000 ribu untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku ya langsung gaskan saja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 karena di RTP 8000 RTP gamenya real live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri ya bosku ya langsung gaskan saja cocok-cocok manjo di RTP 8000 pastinya untuk link situsnya saya sematkan di pin komen ya bosku ya back to the game ya kita coba hmm, coba 50 quick aja ya seluruh ya hari ini kita akan mencoba mencari slot gacor hari ini mencoba juga mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olympus hari ini ya seluruh semoga kita dikasih jp jp mantap para hari ini ya seluruh intinya buat kalian semua untuk yang cari situs slot gacor hari ini hanya di ke 8000 untuk link situs gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku Yo langsung gaskan saja ke rtp8000 pastinya Situs slot tergacor tersolid santai jaga dunia akhirat Untuk info link gacornya Saya sematkan di pin komen Untuk link situs gacornya Saya sematkan di pin komen juga ya bosku Yo langsung gaskan saja Cocok-cocok manja di rtp8000 pastinya Karena cuma di rtp8000 kalian bisa tahu RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku gak kayak situs lain yang tempelan tempelan doang pokoknya yuk langsung gaskan saja Jakarta RTP ribu. untuk link ini situsnya saya sematkan di komen ya bosku Baik to the game yuk kasih free spin free spin nya dong hmm, lumayan langsung dikasih free spin seluruh baru minta dikit langsung dikasih huus emang baik hati bosku Olympus emang gacol bosku kasih pecah-pecah mantap dong merah nggak mau konek nih biru dulu kuning dong jadiin kuning kuning kuning kuning mantap kuning jadi fix ungu boleh ikut kebendam boleh dong enggak hmm, mau sangat apa-apa lah ya kaldu pertama ya seluruhnya masih sisa banyak spin sih sebelah kali lagi yuk dor konekin dong mantap ungunya boleh itu ungu mantap yuk ya. birunya kasih dong birunya kasih biru kuning aduh enggak mau tapi enggak apa-apa lah ya selur, ya sudah kumpul tambel 7 masih sisa 10 kali lagi suruh tenang saja tenang slow slow jangan panik jangan ragu jangan bimbang pokoknya slotnya hmm, kuning jadiin dulu boleh kuning jadi hmm, itu sih slotnya biru seharusnya mantap ya petirnya di mana dong petirnya kasih dong hmm, belum mau gimana nih petir-petir mantapnya ini Dong. Aduh nggak mau lagi anjir biru mantap biru jadi ungu boleh ikut nih Aduh kok nanggung-nanggung semua ya cukup Aduh ngga matah Aduh tuh tuh tuh doang nih nggak ada isi anjir di sini Aduh oh, biru boleh kuning boleh nih itu kuning kurang satu itu kuning kasih dulu biru dulu biru dulu mantap biru jadi biasanya sih atas merah kuning Aduh merahnya kurang dua itu kasih dong Aduh namanya. tapi lumayan tapi lumayannya slot 7.000 kali 17128 buat nyepin-nyepin lagi modal modal model, -model tambahan mencari slot gacor hari ini ya, slot, atau modal modal tambahan buat mencari pola slot gacor hari ini Ayo dong, us kasih pecahan-pecahan mantap dengan combo kombo petir-petir hebat. Pokoknya lumayan kali lima tapi nggak konek juga. Ayo dong, us kasih dong pecahan-pecahan mantapmu. Tadi kita mau model lumayan tipis juga sih, tapi nggak masalah sih. Mungkin kita dikasih nafas-nafas panjang. Biar kalian bisa juga tahu pola slot gacor hari ini atau apa ya. Nah, kita berharap nafas-nafas panjang saldo-saldo awet atau enggak sekali naik langsung berl tinggi gitu loh biar kita bisa langsung auto kabur pokoknya sudah aduh belum dikasih pecahan ini hmm, semerah susah sih main connect lagi dong birunya biru ikut ungu boleh ikut ungu ikut dulu mantap ungu ikut mantap nih aduh sayang cuma petas sedikit lah Lumayan ya 37.000 lagi dong kasih kayaknya nih gacornya di luar ini bukan di dalam free spin RTP gamenya lagi di luar bukan di dalam free spinnya semoga kita dikasih jp-jp mantap di luar nih petir-petir 500 boleh lah petir-petir merah 100 250 boleh-boleh Hmm, skater satu lagi lu tak aduh bukan ternyata anjir hmm kuning dulu boleh kuning jadi hmm susah sih susah masanya situ mahkota bukan so. bukan ini kalau biru ya aduh hijau hijau biru kuning masalahnya kuning kan terus biru enggak itu gelasnya ada yang bisa konekin Sayang seribu sayang, bertanya udah mantep nih. Tapi kalau dia lihat RTP-nya di luar game ini, bukan di dalam free spin kita bet baru-baru aja ya. Kita coba mm, manual aja 20 kali ya. Kita coba saksikan bersama-sama nih. Atas kuning boleh petir kali kuning. Aduh nggak konek kuningnya. Hijau connect mantap nunggu uh, konek. Yuk yuk yuk petirnya mana dulu ini? Kungu emak atas cincin fix petir nih atas cincin dong pecahin pecahin cincinnya itu kuning dulu boleh kuning enggak papa puluh lima 25.000 petirnya dong us, kali 12 doang nggak papa yo birunya dong birunya konekin birunya konekin birunya konekin dulu uh, mantap yuk gelasnya dong kasih gelasnya kasih dong gelas konek yuk atas kuning kasih petir mantap cuk ungunya boleh biru boleh kuning boleh yuk Aduh nanggu semua tapi lumayan yasur. 43.000 kali dua empat hmm, sejuta fix kabur enggak pakai lama enggak pakai rem, kita langsung gaskan kabur saja profit profit mantap di luar bener kan seluruh. kalau udah pecahan pecahan mantap di luar tinggal petir-petir enggak konek pasti seluruh rtp-nya tuh di game selur. jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja total total manjati Rp8.000 ya bosku situs lo tergacor tersolid -ter sandero jaga kan, dunia heran Aduh kita akhiri video pada hari ini ya seluruh. terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa dibantu like comment subscribe nya Salam jackpot seluruh bye bye